Rahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Innazikot Nikahi wa alaih wassalamu ala Wa ngala wa ashabihi Da min nuri wal misbah Wa ngala tabbingi na wa tabbingihi Muladhi na ja'ul bisidki wa sholah Amma ba'ad faqut Quallallahu ta'ala Filqur'anil karimi Bismillahirrahmanirrahim Wa min ayatihi Ankholakolakum min anfusikum Azwajah Azwajah nitaskunu Ilaiha wa ja'ala Bainakum mawaddadam wa rahmah innafi fi zalikala ayatin likawmi yatafakkarun fahasi ruhun nabil ma'ruf wassadihatu qaditadum khafidatun lil ghaibi bima abidullah qala nabiy sallallahu alaihi wasallam an nikahu sunnati famarra ghiban sunnati balisa minni tanakhu tanasadu fa inni mukathirum bikumul umam yawmal qiyamah Uli nginum tangan kumpe, mas Eh, memang kena eh, tangan eh eh, eh, eh, eh Orang berakot, orang eh. Eh. Hattarudal kiram merongani merong ulama al-ladhinahu mara satul ambiya Linanggung Wodan Narsani pun saagunging mara masyaying mara sebuah mara biayi Haji sebuah binisepuh kesepuan ingang tansah menulia ikang tansah kita sedoyo ikmai Sogi ngang tansah kita sedoyok cadung donga soho baruka ngilmunipun Wodan ngarsani pun berjabat pemerintah utaminipun kemalat desa Sak pengembaten brojo ingkang tansah minulyo ingkang kiner matan. Sokak bil-soakib bil kajah neninggi pancian bapak nur kodik leras ngeh. Ikan tansah minulyo ikan kelo hormati. Di habisan sak terombongan ipun ikan tansah minulyo hadirin awal katero tamu undangan sedoyomabon botengkelo wici wici emanteng kekali ingkang berbahagia. Sejangan kita diri akan dengan lembor-nombor ciksu ngarsanipun Allah kan tahmid sarang alhamdulillahi robbil alabi Bila wakankah sempatan sempat dari kita sebetulnya sakat sarang-sarang nihuni undangan nih pun sok nihul Tinggi panjeni Bapak dapat nurholik Nanti kabar pun sehat wal afiah mohitan sambut emang pengat tambahin barokah minta dunia akatal afiroq allahumma amin Terlalu aku salah mungkin <Sitten> dan saya akan turunkan kita nabi agung muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allah diturutkan syafaat Min yongi nahada ila yongi kiamat Kita setuju umat ibun mungkin-mungkin umat tinggal senantiasa Bikan untuk syafaat ibut bibit dunyo ngatas ing akhirat sak mangke Allahumma amin Ikangami di kombinong otimbalan ibu natur saking panjeni pun babak nurhodik bergabung pancai pun babat nurholid menikung kanggon agungan putro mantu orang maming dulang orang maming jenggang orang maming gendong orang sana bohong ke dene sanong ke ngomongi dia mereka itu dari dong di sini kon ngomong nih kon ngomongi pengantin lanyar sembamba pengantin bodolan bodolan pengantin eh, ini sebuah kaplek ngegel. Oke, ini pengantin kakung saking gunti, mas Eh, uh, esri nih Ini mawon Ini, pek go Ini, betong go Lor tidur nopo metang gulon Betang Pengantin wajonnya sing lang betang, pengantin lanangnya nang Bulon yeah, kelemek Ya, si, Iya eh, Mas, sedengan tiarani pengantin sebabin sedengan kawin nikah. Bong tiarani penganten sebab wis, ah. Yang menyebabkan status seseorang berubah adalah alimat. Saya terima nikahnya. Ning mau nih jangan nur ngomong gak jauhin jenane si bujang. Sekarang jenengan ngomong saja terima nikahnya, jenengan lebih budu bujang jenengan lebih nipis jadi suami. Ni. Terus buang jawa ngarani, nih, nipis jadi pengan. Dan nikah niku kurupai anak di memas, nikah niku cara Arab, nun taf tak, nikah. Nun kepanjangan sekang lafad naidul ladat maknanya mendapatkan suatu kenikmatan yang amat lezat lezat secara biologis maupun lezat secara ibadah lezat secara ibadah rokh ngatani minal muta'ahili khairu minisnani wasamani narok ngatam minal muta'ahili Sholat sunat rong rekangat, tembong kang kangbis tikel nikel puluh buluh derajat dibanding sing kurung duwe. Oh, so. <tik> ganteng 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. Kaf kebatjangan sekali lebat kafina maknani ketenangan, h maknani singkatan dari halal. Nikah adalah mendapat mendapat suatu kenikmatan yang amat lezat, tenang dan halal alias bukan Iya, tengah nikah secara bahasa Indonesia temung Indonesia nun haa, l, i, k, ah, ha en singkatan nuku numu nuku nuku sing makna kawan nuku nang dines nangkene nungu nungu nungu nuku jadi nuku numu numu nuku n i ibuku ibumu Ibumu ya, ibuku. Setelah saya ibu, ibu. ibu. mertua, Cingpaton rak penang ngomong mengibunya si Nanang. Dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, Ibumu dia, dia, dia, dia, dia, ya, ibumu. Ibumu ya, ibumu. karepmu, karepmu Karpu. Karpu ya. Karpu ek orang karop jara jadi non non siminan sing karop nyong karop yura ngangan cewek yura jadi udine karep paron nikah anakku anakmu anakmu ya anakku hezuk bek barat petunir lanang Sing Baden rak nanggung kejeki rak nang. Kaya mas metode lanang lanunan senengan. Bukti kayak ini lanang Baden yang pakai bareng harap nikah hasilku hasilmu hasilmu ya hasilku Artinya ngomong istikah harap menitik setengah saking sempurna nengurip. Setengah saking sempurna nengurip Cici cargo. Bukan saya, Bu, sing sempurna, Bu, tonton namung setengah sangking sempurna. Sing sempurna, namun kanzen, tapi, makhluk nasihal penbahulu pendadat yang dibuat si batin, Sing paling sempurna nangani ngalam dunia, namun kanzen, tapi. Yuk, jenalkah bebek, denggaju, setengah sangking sempurna. Setengah sangking sempurna nembong ulip, cici, karbo, tim video, bio, tim tendu, putro te 4 4 kilo 5 kudu siji garbo wis kecandak sigarane apa mas eh susanto bojomulo wes ada momen yang jodoh ya diwes sing lanang nang sing la dendep tianak hikmahe jodoh rakyat akai orang kepangan mainnya tekan Tidak, hahaha gini gila nunggu masyidem banget jendep si ciri tiba orang kecil ini <ken> waktu itu lembut banget Alhamdulillah walau adon kena gua kasih kan seterusnya bisa ngentut ujiannya kering yang nah hikmah yang mirip bahan pakai pantang meter, meter cukup ujiannya gemis insya Allah sampai turim asalnya mentuni angin itu di dirim ini sahabatnya garmo, moga-moga, syakinah, mawadah, barokah, Allahumma Sanggih saya kargo, setengah sanggih sempurna neng ulip, kargo Rio, Kongistempo, Jogja, dan Uma. Karena terjangkau nih Pragim, bertelung karena Pragim, kembali nomor dua. Bertelung kan ya naksi jidok, karena naksi jidok, gamai dua. Kan ya anaknya oke, dulurnya oke, kan aja oke, abai Uma. Beberapa malu nomor dua ya rokop enak. Aku tahu kayak kucing di kerai saya anda mau ngomong banter background siapa? Rio, Putro, setengah samping sempurna nengurit dua Anak Di Dongakakan Penganten mau gak setahun dua Anak, kalau rumah mah Ya Dongakakan penganten di ukuran setahun Dwi Anaknya pas iya Liana Nura dongakakan di dalam kecepetan mustajab Jadi penganten dongakakan di Dwi Mau cepet dua Anak, amin Temunan lepek lantai genja <laughs> ya, yeah. karbo, krio, putro ajak Matir, pake anak, pake rezeki. anu Anaku, papa, cili. Cili cili -cili <laughs> <laughs> <laughs> tenang, nyus praktek anakku papat sini, cindad berwaki badan, cici cili tegawa kape buny jiwet kape sung seneng tengang mas, ibu, nek ngane <laughs> <laughs> mat, kok indang? ngane disitu pun menang, met kalau nah, mau kondangan karbo, <laughs> <laughs> krio, putro Moga-moga anak -moga enak, saya si akan soleh-soleh, kalau ah. rumah Garbo, Grio, Putra, Kukilo Kukilo, saya ingin-ingin, pitik pedus banyak, saya akan menghormatkan kalau tangannya Pilih, Kudo, Kudo ini saya akan tumpahkan, saya akan memotor mobil, sepeda Dunia namun nasi, yang khubus, sangawat, minal nisah walbanina wal tamatiril muqantarati minal musawamati tapi sehingga, setengah sangkir sempurna nengurip karbo karbogriya putroku kido pas pengantin jenengan bosni sing tanggung jawab muda bong lanang diarani jaler aja ah, kelelar ah. bisa bojo ganti jenengan serta saya suami eh saya siap ini usaha aneh akan eme memenuhi ini istri suami siap usaha akan memenuhi istri dari bolan enggak jangan, terkenal penyakit bakmi fakmi singkatan berboan arah sarasing keset, males isinan, boleh Pol jadi bakul petek, petekan petekong. Menggunakan <tuk> <tuk> <tuk> ini jadi tukang las las las, menggunakan ini jadi tukang pring pringas. <tuk> <tuk> <tuk> Mulai ya sing semangat kerja, tanggung jawab, ngayomi, ngajemi ngajadi, asah asih as, asuh, nyandang, nyanding nyandung. Ngajomi, ngajemi, ngajani, ngajomi tanggung jawab nang kene jenang kene bareng. beri tang berkompetan, omong bener apa nih okay. Arep nang dia ya. Monggo, sing penting aja pisan, wong oh, kadang-kadang ono jodohan pisan, sing lanang nang Malaysia, simadun nang kene, dirimane celete cerita apa wong ra bi duit, ya bahaya. Imane kuat, inine kemranyas kadang-kadang nang orang tanggung jawab orang pas pengantinnya nangkene terus mangket meng Jakarta bareng nangkena meteng setengah bulan baling nangkene babaran nang setengah bulan tinggal maning meng Jakarta bareng kakine karo nini kon maroh butuh <tuluh> kene kiri kan naporan yang kiri <tuluh> <tuluh> konon jangkene kue konon siap jadi uang tua siap anak siap siap, siap rumah anak aja di parok-parok harus kesel matang di game lain dijenakan sekolah di ragadin beri yang debat nikah di nikah tapi emak juga banyak nama wong tua kepengen istiqomah kepengen ibadah esido po diputu bye tak kapan peti ini anak maring wong ya kadang-kadang kakinya nasi kepengen terubaran dong jangan aja kepengen terubaran parok bye tapi kok emak bongko leputunya. Nih, begini, majumi tanggung jawab, tanggung jawab, barang-barang. Jaga pakai keluargamu, mongga pada selamat punya akhirat, Allahumma ngajomi ngajar nih jadi lanang sing aja nih sing bagus ya. sing dati pungmadon jenengan dati pungmadon sing rima pandu mempunglanang tiba-tiba oke okay. alhamdulillah ya, setitik moga-moga cukup -moga. urungan asing sabar hmm, bisa gawek aja minta-minta mempung anna Dua-duit, alhamdulillah Urung sih, sabar, tapi lang Bagaimana ya gue anak kondangan ngomong bebo la-bo di Dina anak kondangan, bagaimana pada ada makan kondangan, duit-duit Ya gue merepun dong, dia duit Senenya kurang, tahun buriman tuh <tulang> ketitipan <mandan> ya nih seneng <tulang> namangkan <tulang mandan> Langka, Bang Badon, di WJ, 5000, apa ngomongnya 12, 500 5000 banget, 6-0, 9-10, 8-80, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, 8-10, sing 10 8-10, 8-10, ngajomi ngajomi ngajani asah asih asuh nyandang nyanding nyandung wenang babek keluarga. Sampai saya ngatain mas wong jodohan siji miki tanggung, jawab si, si melanang jenane caler, sih batun jenane S es S es, es anes tri telu. Kati buang batun sih bisa kape anes as di demong telu, kape anes kalau bapak abak lan arang arw anak arw bapak sing madur apik. Terima Mas Ya. Yeah. Menikah sampun semati. <laughs> ya, yeah. jangan harus ini. Kenapa kalau saya datang, burung Keren, Tapi, impulitif itu saya bapak. Ya, yeah. pintar, komplit. Oke, okay. bang, pas, -pas tadi. Apa, sangat-sangat, setidaknya kita mau garingan, asal merincelan Ujang. Eh, Bang Weton, kalau merasa, dasarnya pas aku izin Asana tamu kamu, kamu udah denger, duit enteng, kondangannya kayak pantai <tuk> terbang sih, lanang intinya. Nah, ini kondangan, gua pilih pada kondangan, curi, curi. Oh, mantan orang kana, orang kana orang kana, memang ada baik. <tuk> orang pangerannya duit, pangeran nya duit, nabihnya jari duitnya aku sandangannya main digonceng bonceng jadi Anak anaknya di sana duit yang ada sandangan di dokoka kan digonceng ya kayak pusty tapi di anak anaknya rebus, kotangnya sengkel dia ngomong aja, bebe, ngasih bapak ini lah, bang, kotang sengkelnya nabih ngecek, bapak luar pengenalan dari gue ini ngayoming, haa gaweannya saat ini bapak, gaweannya saat ini abang. Mm. Di motor singapnik Dan saya memang Ya Dan lebih ngebadan Belum di handphone terima Sinekin alhamdulillah Belum well. fotonya warna-warna Kalo so lu sandiakan sing tahun berita okay si Besi sayur pun gue setrika Udah lu terus singkat Cakep tangkap segitiga biru Buat lo lakukan room lo adum sehingga gawainya secara bapak hanya secara anak anak aja disentak. sentak um, mau pahandurah bisa ngomong ya pahandurah kami ngentikah gawainya secara takut hatirin sedaya tinggal satu menerimatan misalkan sini pun ini tanggung jawab ngayomi, ngajemi, ngayani disamping pinduannya punya jodohan mas kamu punya jodohan ya yes, sehingga pada jujur jujur contohnya kaya kayak mas kamu di kamar <supan> Kongresno ngomong terus rantai, bae, um, um, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, kaget ya. eh, eh, eh, eh, eh, kan eh, jujur eh, eh, eh, eh, ngak. eh, eh, eh, eh, ya eh, eh, mas kawine sing 10 gram nyong eh, eh, eh, eh, ini mau <tuk> tenang-penang, pengeceng, jangan utang tapi nak mau dihutang, orang ngomong karo sing Madon akhirnya padu, sing Lanang dihutang orang ngomong karo sing Padon sing Lanang du nge, sing Dita gising padon, sing Madon orang nanti nak sing Lanang duwe dan sing Lanang bali tidak berat uang nangis berbisa ngomong ngomong ngontong maning-maning, jadi ngomong nyongsi gak jadi gede-gede terus aku gak jadi gede mati mati mereka mengenai gak apa-apa pendel borang maka mani dudel mereka mengenai kan aku gak mau dalandel <tinyan> <tinyan> <tinyan> <tinyan> orang jujur jadi pandu kan orang yang udah sih pada Jud. asmin nih lagi mau orang jujur asmin nih buat dukik apa ke? contoh Enak kondangan ya, sini dibahas kondangan mau ngeluar kanan Enak, dia cerit para pak Berarti dia padamakan konjangan, kondangan harus jadi para pak Ora, orang dia cerit ngomong orang-orang Dan digoroi, kubruk, dibencet <laughs> Untuk nasi lemetan kupluk sih Kupluk orang-orang saya, saya kato katok Katok dirogohi, mampir dirogohi Ini lakai orang-orang jepit Oh, ini ngobadus, burita, nang buritan, nang kantor bojol Dirogoh, nang kato. Kodul kandang pedus, nemu duit, sering aku nih mau ora duit. It mangkat kondangan jam sepuluh, jam sebelas bang dik. Ramane beng pengumpang nang kandang. Anak bapaknya rata-rata nang kandang lagi ngapa sih al? waleh leh gorok, ora balah elangan. Kenapa bukan kandangnya beris ponjangan? nang nong imangan berkat, sih, wadon diban. Yang nang duit aja blok. Pengeblok <tong> duit, on duit tadi jadi berkat ya sing padat cut jujur <tutun> <tutun> Biasane, biasane, nggak ura perintah dong. Biasane, nek, pong maddon, nek pong goro, goro, bong wadon, nek bong lanang koro sing wadon melu koro, dak kaya ngaku bongnya iya Tonton Kenapa pakai mau karpet macam apa? Yang di snake it jangan benih, pak saleh enggak as. Rumah saya ini das piti, longok semplone, karena yang begitu tak jatuh nangkas. Aku nggak main jomit gora, di longok semplone ya, keton. ketawin. Oke, mau daset jam, pak? Ampul-ampul Eh, bis ini pada jujur. Mas pengantin, siji, Miki, Tanggung Coba, Pak, ping bidone Jujur, ping tenduneh guyub rukun Nganteng iku saya Rukun karo bojo, rukun karo mer Tua, rukun karo tangga Rukun karo bojo nganteng iku, siji tambah siji Teng, wow. lu matuanak ke Iya, <laughs> nganteng iku saya Lanang, nyamak sing padon, guyub rukun Sing lanang, nyamak sing tapi Keteng, nilipun, rasa seger dan merangsang. Ing nyapang sinamang ketengah dikun sabun dewaso gede dawa terus <tik> berpasah. Penganten terus tidur bersama seminggu merasakan mesra lames ora rasa Pengiring pengantin ketengah dikun katak romantis ngrobek mangan selalu gratis. Ih. Es golep karo bojo. Contoh penyakitnya Mas. Biasa kesedihkan kemampuan Anaknya anaknya Pak Apa Apa? Apa? susun lagi merem Aja Iya Iya Ya, ya bareng bareng. Ya, yang baru kesel banget yang kami. <laughs>. Ya, bisa pun bayi. Mateng banget. Atas yang dikasai. Alhamdulillah. yang Yang yang ya -yong -yong bisa matang ditep. Ya, yang bisa nih banget. Adang barengnya mangkat mangkat mangsawah pokai. Hati-hati, hajar langsung nyemplung. Jadi repon garbocok, repon taro. Pertumbuh, yang ngomong aja, ke orang si Jinoro tadi mendengar enam mantu, lakukan a akur karo mertua, enggak nih, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, mertua orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, mertua orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, Adang-adang mau ketentulan, ngomong tangkanya, ngomong anak alane keluarganya jelek, ngomong-ngomong Ya Allah, yun, yang udah mantusin sisi saking, merti-merti-merti Mantuku ngoni terus, enak moni, warna enak moni Ya Allah, apa gue minta kennyi jam perencak? Darah nih, ni jam perencak Yang udah dimantu, medu maju mertua Yang hmm. udah dimantu, minta maju mertua Anak bertuang ngomong, mau ngeja Amang mutungan Mbak, mbak, sapa jenane? Okay. Eh. Ya tinggi nenggarap ngomong, ti Membing <laughs> <Dan, laughs> ini ngasai piring rung bener Bapak pake pahit, tanah daletane sabun Ngomongnya <laughs> yuk memen bener Mutung Iya mas, gudon Bulan menghenti, Bulan. Barang takkan ulun, anu ke pria Bujungnya cerewet Ajak aja gue Singomber Singomber Bang jadi, bang niku singomber Ajak gampang, mutungan, bong tuang ngomong kayak bener Gojuk rukun ngerbocok Rukun kamar karo mertua Rukun karo tang Ya Oh, ini rukun karotang. Ganggu gak jenggin perkara telusin, yakinan orang bisa mendebek. Maju, mantu, mati. Maju, mantu, di. Maju, yoranana wongmu gak bau mah, gak mbedun. maju, eh, uh, mantu, yoranana wong mantu. Dewe kan mati, yoranana mantu. Nggak usah dewe, tembukur ke De tangga Sing bagus rukunnya karo tangga ke. Sing bagus rukunnya karo tangga cara pengantin. Wala ta kun kal udunen kujub rukun kaya tangan, aja kaya kuping, kujub rukun kaya tangan, tangan ki bengang go tangan tangan ngomong be ki bengong no kelang cham go koe, nong ora iri nyong nang tukang duit lah, nang tukang Es, wis rukun karo bojo, karo mertua, rukun karo tangga, sing bagus kaya tawon kayak Tawon swade gedhe cilik tuwa, enem pentil kaplak, urung tumunana tawon untuk tutupan. Wong bisane rukun panganane orang ngabur, mukur manut sinang durung kendal. Wong anggere halal nang utaknya, mending nang atine jernih, sepenang are dadi nang buri orang nyerik-erik. aja dadi sok grog Pong mering kerukunan sekaligus apakah dicubit lara ya cincit karena mong kadang-kadang bongbanton kontangan nyibitibong eh bongwontor rata-rata bongbanton yang orang bukan saja mengecilkan seorang perempuan tapi kebanyakan kia kia angger korok sekondangan paling orang paling kecil. Assalamualaikum, assalamualaikum, selamat malam, makhluk, makhluk, semoga sembuh. Sambil sehatnya, alhamdulillah ini kegering-geringan Ngomong-ngomong ini ngomong-geringan Orang pisan Ngomong-ngomong ini kumacit, sepon-tenipun Ngomong-ngomong pun Ngomong-ngomong ini pernah ngomong-ngomong rakyat Binduk Ini ku petakan Ngomong-ngomong-ngomong-ngomong-ngomong pet, lagi ngomong keutian aduh, Pengaturannya juga ngomong-ngomong Yang ku disengkong, ku Kayaknya orang bisa bisa nih. Ngaburannya banget Ketemu ngomong maning. Iya yakin, Yang Sini nih, tamun ketemu Mbak Firin, sebenarnya si si masih mau nih maning. Masalah lo yakin? Aku kondangan seketeh, gue nih sambil ini. Lu sari ini Eh, aja gampang. Eh, nah, sekira apakah di cirit lara ya? Di cirit karowong? Iya, gue jaga keruk udah. Sini nih, tamun sih, meskipun sering banget ngetamun. Kayak madu, madu kita ditambah. Pemurid neng aring alam dunia. Pengurip nangareng alam dunia, si metus sebang resane, sih, anak gunan, eh, langsing anak man. Contoh, nih, ne, tangga neng jenangan Ya Allah, nikah meriang yang gede kering sama salam. Bagaimana, sahabat marino? Kan, yang sahabat gediang di tangan. Ya pilih, ya seme, ya nyangking, ya nggama, ya ndong. Ya buang meriang, ulang dony, orang genang. Iya, Allah, udah, jeneng nikah meriang teman. Mari, Bandung, kalau kulit pingit tangga kok, tinggal <tindik> mati. Ini ke, ini udah gue nyebur ke, bekas ubah, lumayan tambah kan sih nenek kansi untuk memalam, gue tenang gue batik, tambah nih dunga, lumayan anak gue naneh, maksudnya gini ya, donguripin yang ada di dalam dunia, orang udah terus calon ya, mati, izonnya krismati, ninggalah kebagusan sih kebagusan, di dikenang arah wong sing ya sih, pergi, pengapir, kalau tanggapikan, sudah loman, ada yang nyebatkan, iya, matinya presiden yang ya loh. <tuk ngelola> Barang mak amat mati nyonggelangan banget ya Iya, ya, enggak Boleh gantinya burung nemu malah mati Dungnya cuman mati sih <dicisik>, sih ya Ini mau bagus mati ini aku bisa Tapi ini mau lakukan ini mati aku bisa Alhamdulillah barang barangkai mati, ku aman Hmm Uji berukun ngeru baja, rukun karo berdua Rukun karo tangga Kudawanu Alal birri wa taqo Ta wala ta'wan wala al-ismi wal-mutwaan di perukun, dikiki kejatamon di akhruju min betu nikah syarabun muhtalifun alwanuhu fi gisipa ul-idmas inna fi dan kalau ayat ilmu kamilah tak terkabul. Ya sing padepati karena bong tua mas, bong tua musik telu, bap bong tua musik telu, bong tua mertua, bong tua jerebek, <tuh> bong tua guru, bong tua guru sing apa yang ilmu, sing mereka kan selamat sekarang sanduk majanezan. Neng bong tua, bong tua guru wong tuwaneh dameh sing dulang jengkang gendong bopong tenang rabeh kaken perjuangannya nakeh balas jasanya wong tuwaneh nyurah bisa aja pada sumberanak kareho wong tua jaman begini denangkan ngerti anaknya anaknya nasing itu anaknya sangat digedeh kaken jadi wong kabeh tapi urung kan tuh anaknya sangat bisa ngerumah sebetulnya si aja pada sumberanak kareho wong tua wong tuwaneh dameh sing dulang jengkang gendong bopong uang tua mertua, sing awes segeluntung orang sembil sembilan, mereka kan jadi anak turun ya Mulai jasim pada waktu karomber Uang kantor, bongkah alat aku tuh illah ia gua insana pada pagi karawang tua nek pengen kuri ridho lan langkertai dikut dici lorok tenuk ini papat jodohan, cing pada gelem kuyup rukun musyawarah ajak lungangku karpek tewek nekana bener ya bareng nekana salah ya direbut Rebutan salah aja rebutan Ya rebutan bener angel jadi orang bener Kayak contoh nih yang rebutan bener nang rumah, lah, nah waktu itu ada nyeng-nyeng Jadi kami kecet yang ngomong Ngomong sampai kawin ngaran ini dong Kau kecet ngomong Alam, kalau kawin ngaran Ada ngaran diorang rambung, tapi ini rebutan salah diakon ini raka suen jeng jalan nyong pak apakan semenjentik nyong pendiri tanjeng nabi ini rebutan salah contohnya tanjeng nabi kondur masjid kemengen ingkang estri sambun sare jeng nabi mboten bidor pintu mboten tanjeng nabi mapan sare tengember, tengember gelaran sajadah mapan sare ingkang estri mungutangin buka pintu tanjeng nabi sari tengjadi langsung rebutan salah Aku salah. Aku sing salah. Aku sing salah, aku benine kebengen Aku salah. anjing nabi rebutan salah. Tapi tekan umat sing akeh pada rebutan. Ya kasus pengajian bubare kebengen distrik mati atau tangga dasar kencing anak bedi. Oh si bosan tundung-tundung, eh Bu nek, Bapak apa ya? Injun, ya? Kalau diturun, jarani budek. Buka kelabangnya bergeturuh kayak batang. Jarani batang, jarani budek, barang burung-marik butuh. Sing bantuan, mampan tururuh, si jemerem, sing lanam, mawita takon karun jinjit. Ibu nek, apa pecatis pada teri? <laughs> Bapak karena apa? Bapak karena nindi, batang budek. <laughs> Ngerokok, e -bon e. e e e e bong langang ngerokok, ngerokok, bener ngerokok, ngerokok, ngerokok, ngerokok, ngerokok, ngerokok, ngerokok, ngerokok, ngerokok, ngerokok, ngerokok, ngerokok, ngerokok, ngerokok, ngerokok, ngerokok, ngerokok, ngerokok, ngerokok, kayak ngerokok, ngerokok, ngerokok, ngerokok, ngerokok, ngerokok, ngerokok, ngerokok, ngerokok, ngerokok, ngerokok, ngerokok, bong e ya ngerokok, ngerokok, ngerokok, bong ngerokok, ngerokok, ngerokok, ngerokok, ngerokok, ngerokok, ngerokok, ngerokok, ngerokok, ngerokok, ngerokok, ya tinglang lang sama kurung labus tunggu dudun, sekesum nyambung langit ping papan, oh mikir ting pada kuyuk rukun walau kau tak paton kau lihat kal bilang haulik halik pakungan humas tak bilang hum wasawiruhum fil amri fayda washam Allah oh, singa piknang keluarga bikin embeki sing sabar pokok bojo sing sabar kedepan pokok murid udah semakin ringan, semakin nakai butuh eh. Orang ngantil buktek nang, kolet patang mudan, patendung mudan, bojomil, sambat Iya, yeah, iya yeah, mas Mas, ma. mas Mas Munyel-munyel Apa jadi? Katanya iya ya. Pasane ke pria Manteng silahin <laughs> rasane lemes banget Atang bolu dina banyu patang bolu dina jadi betik Dondo Atang bolu dina jadi daging blondo patbing telu satu serung bolu dina pada perempatan bulan Prosuci dileblok Kadang karo malaikat Kang Zul dikundut lebokakan Loh kau obah, mengdaging blondo Opa Masuk yeah. Mas. yeah. Puhir-puhir Ini langsung Nanti Hari itu Kebriye Jutel <laughs> Ananya sama di umur patang Bulan Apa butuh ya? Ngupati si. Ini saya ngupati, apa? Ya Ini nah. punya butuh 6 bulan, pitung bulan Sempurna bagi si rendang dulu nangis nangisor, jungkir Junkir bahasa Arab ya kabun Peng Jawa ngomong abun oleh orang itu Orang lu was kembak Itu was saya mau ngomong tingin kembang Tapi selamatan, pitung bulan jenainnya selamatan jungkiran, <laughs> Ya kawes selamatan maning mitoni Ya butuh maning Gini apa hey, yang yes. ini? Ya yes. sabat Samang bulan, mismapan, sabang bahinang Saking jalan, ngarababaran yes. yes, yes Yang korek Andi Oh, sorry Kebaran apa? Ketanek iya, ya Kenapa? Oh, <laughs> Ngadani baju Cukun Bayi Amanin Cukun Bayi Bapak ke sini, menghuri layak ke-ke, baskom di rumah kabeh. Bisa ke rumah nakba, air koru mbak Urung lahir, lawang di lengani, menunyum Lengani lunyum banget, air koru mbak dan mane inggo kon tak kan dileri <tik> babaran butuh <tik> Bung um, Tasgurun Babaran Butuh maning Yang channel KB ditopangkan Kang Gogar Bani Dunidu Orang tadi apa-apa Sambor manit jagat mengerti Bujalo KB tandingan KB netro gawe ati AT Bunga pengenal kung um, tasgurun Supaya jadi bunuh sing Gede syukur reka rogo Allah pun Egi Lo matur emut eh, bongesi yurit ya ending manut karo singkaw b iya urepisan nang dunyotan lamik lamun sirotinim balat soan warisan yang ne berpisah merasa kabai tapi bali sewan karung arsane krusdi besok sirah ketum sebab anak lan bondo nirong tadi soden kau mati ngamong ngamali rosa joko penulisan sampai besok mati di etung ngamali di landrak sih bisa singa kakek getun menyesal kuni getun ngamalnya soleho rakeh kakean dosa kakenukut kakean maksiat ibadah ngaji moga-moga jadi ngilmu musim maaf semangat beramal soleh men ora getun amin Allahumma ya. cerita getun kanjeng nabi kerabuan sahabat tigo galume tebih banget naik tindak niku sekesuk menenjung so ngapati guniku nguliwati padang pasir dan sebagainya pegunungan tindaknya tersinggang diontak selamat menikmati wa alaikum salam mongga mongga mongga bila silaturahim jangk nabi iya abing kali ini berkah dong mhm itu gak katakan Islam. wakil selamat berkah cekap sonteng cekap dari panu wangsun nabi ini nyehon iya aku pesen kesen opon jangk nabi pesen aku ya kan kan nguliwati kali weh Pasir. Leras, pandang pasir, leras, liwatnya pandang pasir bingkono nang sanding kalen anak tumpukan kantong gaduh sing ziyot ya getun sing oranjot ya getun emot emot ya ah, aku gue aku pesenai kur gue gue, ora kena dibuka nang kena, ora kena dibaleni gue Akhiripun ripun tiga kondur, kondur nang dalem gue tembangan gue masih antekan jenap nih sing ziyot ya getun, sing oranjot ya Woi, woi, woi, woi. Sing arep dhewek ngerti. Kuwi kowe. Aku tak njat akeh banget. Getun Ini jod, jod ake. si lo, lo, padar getun dhe. Sing nang ngarep Jon akeh. si nomor 2 lho, padar getun mengono nyong tak njot ora akeh. Padar getun si nomor 3 lho, padar getun mengono padahal siot nyong tak ora siot. Niku kantong gandum. Heeh barang tekan guma, barang tekan guma dibuka kantong antong gantung pasir jerone belodronan emas. singar gemek ngomong udah ngerti emas mau tak jod nyong kabeh. betul. sing nomor loro yang ngerti jenjong mau jod akeh <laughs> ini nomor loro. desi nomor tendu si orang ngerti jenjong mau jod ya bong tendu kerunanalo si orang getun getun kabeh ke dunia si mis mampeng ibadah besok tengah akhirat ketun singkur setengah-setengah ketun apa si sih, no nah. yaa jadi ini ketun mula kan si nabi pesene orang nabi baleni maling pong neki senatik misalnya bisa balik maling mula mm -mm, urit nang dunia nyong jenang kabe kabe arem bali sowan karo ngarsane gusi semangat beramal soleh amin alohumah uri. uri bisa nang tunyotan lami laman sirat banget soang ngan pangeran besok sirot ke tubung, sebab anak lan pondo niro, tani sojen komo mati ngamung amali rasa joko sebesok getun, si orang getun saudaku so, jari, ya ngilmu simap banget, dong anak sing soleh moga-moga nyong jenan kabinipa dan duwe turunan, sing soleh, soleh kah aminallahumma ya, jenaya bong getun rata-rata ya ketemu buri, tapi aku tau menangi bong getun ketemu ngarep. bong meteng baru siap meteng, meteng maning sunju kan, ingin iya penting maning Pabriknya jadi manis, dapat jadi, pokoknya oh, jadi ngomong. Dapun apa, apa kena, ya diterusin mah. Tinggi mereka, mereka tinggal dikit dulu. Soto pot seri ambil musim ampang, atong anak-anak si Solai. Besok, ambek soame, tolong emono. Pakai obat gineng, gangsa, tunggu. Rino lantungi, ojole, leno Oh. <tik> <tik> lu Ambon ternyata mau udah jago, jam Ending karo Gusti. tangit tengah tenduk maning. ya, hormat Saking apa saya jago, tengah papa basic luruh Aku luruh sing tangi Malah kaki-kaki, sarung yang linting Pusing adhan Aloh Aloh Wah Sing jambangnya, pengrola Silang 10 Moga-moga santai ngaji, jadi Akin hamil amin rumah. Ya, kembali datang dan Mas Penganten, Mbak Penganten. Miki, kalau rangka ending, karo Gusti, Allah. Bong Jeneng, Penganten, campur bareng, sholat kudu dulu, maring mari rukunnya sholat adus, bong kes campur kutu, adus, adus, adus, adus, wajib yang menyebabkan adus, adus, Jaman kan zina di Perang ugut Perang but. Uhud, tentara, bong kafir telungai, bung Islam Bene, bebu, abire pun anak penganten lanyar, sing bong es setel, sahabat kandola. sohabat kandola, bong bagus, setel tenagane kuat, kon melu, perang, padahal penganten, anyar, ge, ge. Tenang, aku ditimbali karukan jinabi. Kon, medo perang ikhlas. Mau rak, ikhlas. Tenang, ikhlas. Mau rak, bilang hmm, omong. Konselor, lakshmi kon, mangkat kerang. Ikhlas, ikhlas. Tenang, ikhlas. Gaya kaya. Udih kaya akhirnya sahabat kandola mangat perang nilalah ya sohabat kandola tertembak sedo penganten anyar. sekarang kan yang bila sebulan dimain-main pengantin-panyar tertembak sedo wangten ing gunung pokok kan jenap ingin dikoh eh gana matur maring bojone kandola nangumah eh kandola dia tertembak eh akhirnya Al sahabat matur karo bojone kandola si nangumah Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah, Rasa bila-sila turohin, ini pada matur, untuk noko, pucuan yang jenengan, tandolah, tertembak, sejo, alhamdulillah, alhamdulillah, kalimatnya lorong, indah indah, alhamdulillah, indah indah, indah, engkau kagum, aneh Gusti, kalau alhamdulillah, pucuan mati, sakit. Bis ngerti ngerti ngerti ngerti ngerti bukannya kandola nusul mengkandung nabi matur nabi iya ya aku ini sutusan ngkitu lo yang penasun ya aku nangis siapa bukannya lo kandola dan tangisi nang rie Mangkat perang ngurung jadi <SILENCIO> bojonekando, kandola di nusul menganjeng nabi dinangisi bukan dikarenakan karena kela kelangan kandola Itu di ditangi semerbak mengang perang dalam keadaan jumbo. No. Anjina bingit di bojomu siji sijine, sahabat, bu, cing, di du, si jin, si jin, sohabatku, ditusi karo malaikat. Sing sedo watan gunung, uhud niku jumlah ikut ik tung carangkannya di jet serkap,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 mengkono m -m, bong adus jinabat hukumnya wajib bong agi sohabat sedo dalam keadaan cunup baik di dusi karo malai taknya bong kono normal campur karo bojo men sholatnya bener lang sholatnya tetapi syarat rupanya sholat campur ya adus aja kalah karo bebek pok bebeknya setenggangan besi lemnya jeruk <tuh tihak> ya pamanin menung san nakal ngakal uh. nah urna saya bu bok adus nanggone mertua turun nanggone mertua Hah. sin art adus suk rambutnya teles kena adus cicilan hmm. uh, adus cicilan kemudian maksudnya gede-gede jam loro jam telu takonan rembukan karo wong sini harus padu wis forum lah ya tong repados terusin di sini Mas ya ngisi karo papatek bismillahirrahmanirrahim niat insun atus cinabat cicilam si ra visit maksude tidak disiplin, ditelusuri di surga, diaduk, diaduk, tapi jangan rugi makan. Turun, maning, tapi ya, setan tuh. Tapi, tanduk jadi telus, anjing tak habis ngarep nasolat buat adu sektor dari mengisor iku kesembah sebagai -sejar tapi nek carane mertua anak mantuku mantu, mantu, kelimar bisa iso alhamdulillah mantuku bisa munggah mantu di man butuh mantu di eman karo dibantu hah <laughs> <laughs> <laughs> pengantin pun <laughs> <laughs> hadirin sedaya ingat satu kinurmatan sak dalam rangka ing karo Gusti Allah Mau hadirin kafirin sama untuk tuh mah, Pak Ten. gak mau keturunannya soleh-soleh, kah? Alok emut mbak, jenengan mbak Siti, jenan bongatun, jangan nih, ngeblok wadah, udah, tentang jembluk wadah bocah. Hmm, Pepen anaknya soleh, ya, jenengan soleh, Bisa, kum, haruslah kum, Waktu ansakum anasikum Bapak timuli angkusikum Nek anak-anak ingin soalnya Ya disiplori soalnya Muhane tokang pini Loh Loh Mungkin jenis tembang sama Sinom pari Panito Kang Pinilola berarti Panito Kang Pinili Sintalon, badan Nurun akan puter ingang soleh. Cegah, pandang, salpa, kabeis. Caranya diman, tapi sana yunen. Nolo. ayu bagus nolo ati. Jadi sing bagus. Ati orang bekerja karo supir, supir so, hati-hati, penumpangnya tenang, oleh lewih oh, ambil. Bawa donatine bagus, karo silanang hormat karo anak rumah bayi dan di rumahku sorgapu. Bawa oh, ini karo supir nugal, nabrak tulang kerusu penumpang remuk, kau bila juri. Cingkung galak era karo karuan si lanang disentaki anak dijeweri niki ummah yang neraka mulu anak kepengen soleh juga menentukan dari pribadi seorang perempuan si nah, uh, siji ayuning nolo. tapi doa yunin warni warni tokang penegi lo Kang salvar tapi tapi sana ayunen lolok, tapi do ayunen waharni, ayu bagus warni rupo bong lanang arbotah nanguman nyabang sing majon, di samang pasur yang menyenangkan walaupun kalau sambal, karo tempe kalau di samang menyenangkan, dipanggil ya enak kepenak iya waktu itu, pak cuman, di samang sisa yang rai raih mereng, dan bersengut, kayaknya sini katel dan gua penduk, iya waktu yang birang enak orang kepenak eh, rumah kenapa majon, gua buka ya e mau langar betah mengering makanya jangan lupa dan dan sungai <tuh -tuh> keping nyong wasis apa yang anak soleh? wasis, masih kepinter, tangkap wasis, ngerti kahanan Badu mertua, 2, mm, ya jatakan ngomong anak apa yang orang dimet? ya dimet atau uh, tidak latar jembrung? jadi. Ya Oh, niku kurang mami dulu, orang mami di sini. Orang mami enggak nggak Artinya, pasti dia main paham. Pasti niku uh, tahu tentang si kondom, tahu tentang si kondom, situasi, kondisi, dan rumah sini. Itu hasilnya gede, kondisi negeri pun jombi sini nanti. Pansan itu dihidup oh. eh, Pemanin yang nomor 2 Sudah bisa basah Pansan itu bisa diharapnya Dupung, contoh Yang paham, ngerti-ngerti Anak kaki-kaki, anak jamangah, melakukannya berkasat Tekenang, anak bocanom, rambutnya Bidokan, katoknya bedah, enggak Montor, moni, ini badan banget Mangsa, ini kaki-kaki-kaki Kaki-kaki-kaki, kaki-kaki-kaki Kepang kokai, jalan-jalan Kepang, dong <tik> <tik> Is, ah, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, tokti karawang tua, ngibatnya sing mantep buyub rukun tanggung jawab jujur sabar gelem sawar, rah, karo tangga sing buyub rukun hadirin sedoyo, ing posipun rabu penyanyi sedoyo menikapun pun kondanganipun Tong tangan mereka besar apa seni kun gun ono sofaziro ikut dengan bongkang tongak akan monca bar mengomong akan kondangan kesion angker angel jadi nek kondangan jadi nangka niki izin kondangan kau mah siji sisi petani un tangan ping niat kau punya harus tuh hajat ping telune ne silaturroim ping mapatising di kamar diniat iso tapi, nah, oh, dan ini jadi, jadi bongkong kondangan gitu, ada Bimonate. Hadirin sedoyong ini kebal, saya habis, belum tadi dadu, kecil, perjoki, mantul, mah, kata-kata, jenengan, dua, kaki-kaki, dipermahrim, ini penganten, panjenjut, sunat, tengat, si penganten, berikut ampun, ketel, lontang, ampun, kesuin. Tapi dongane penganten itu, penganten pamuni hmm, kardah, latar makar-makar, mogok-mogok, ingin bubar. Sebab nyawa ngarepnya kamar, mantan turunnya jam jamar, mantan turun pati klek. Ih, sekarang pengapa jalan? tiku yang penting. <ti pun pokki bukti panden sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Iki makasih Ini pak Yai apa lan kase ngene iki. Allah kita derekaken. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyidil walin wal akhirin wa sallim marotallahu tabaraka 'an kulli sahobati Rasulillah ajmai. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdalyatun ghamaduka fadhil, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ma'al sulbah. Allahumma ighfir lanaa dzunubana wa khotayanana kullaha. Allahumma ighfir lanaa dzunubana wa wali walidaina wa limasyafi fi dawa'i muslimin. Allahumma inna nas'aluka nil mannati nah, taqabbala wa imanana ta da'iman wa ba qalban khashiha. Baris pun masingan halalan terjibat Allahumma salimna wa salim sahibul hajat Wa salim mengaruh syaiti Wa salim manhadro min dana Mingkulli afati dunya wa ngagabil akhirat Wa min fitnatihima wa qabihatihima wa baliyatihima Inna ka'ala kulis ha'in qathir Barokallahu laka wa baroka alaika Baca mengatainakuma Rabbana atina bidun ya Hasanah aqil akhirati hasanah wa innal jazana rabbil aizzati,